Yo, what up geng, balik lagi di channel ku Detektif Slot Si penyelidik Slot gacor hari ini Oke, okay, hari ini ku bawa modal kecil ya Di 262 ribu, di bettingan 12.000. ribu Dan langsung saja hari ini kita coba TKPG Spin Turbo 10 kali nih Oke, okay, let's go Oke, okay, ini hari ini dengan modal receh ya Gua tanpa by spin guys ya Hari ini gue gak berencana by spin dan sekaligus pembuktian buat kalian semua yang masih meragukan ya. Bahwasanya di sini modal kecil itu bisa menang ya. Oh ya, di sini gue sedikit, uh, gue mau informasikan ke kalian semua bahwasannya gua gue main di situs retro 777 ya. Tujuhnya tiga kali, jangan sampai salah. Situs paling gacor dan terpercaya ya. Ini situs paling nomor satu di list gue ya. Jadi lu menang berapapun pasti dibayar di sini ya. Jadi linknya nanti gue cantum di kolom komentar. Kalian bisa klik langsung cuci kartikanya bareng gue ya. Oke. Okay. Dan buat kalian semua yang lagi nonton ya, ya ini thank you banget sudah klik video ini ya, jangan lupa dibantu like, comment share sebanyak-banyaknya. Share ke teman-temannya yang sekiranya manek slowter, game Ya, sama-sama kita bangkitkan channel ini ya. Dibantu, oh ya jangan jangan lupa juga ya, dibantu nya dibantu juga nyalakan like, tombol loncengnya. Jadi kalian itu gak tiga tinggal informasi baru dari gua ya atau dari Detektif Channel ini ya. Oke, okay, di karena gua di sini mau bagi-bagi rezeki. Ya. Rezekinya apa? Pola-pola ya? gacor hari ini ya. Oke. Okay. Kemudian pola yang hari ini gua bawa ini kalian semua itu bermanfaat, bawa cuan, bawa profit ya. Oke, okay, jebret. Oke, okay, mantap gila kali lapannya dua nyantol kayaknya. Kali lapannya. Ini sudah auto sensasional ini, ya. Ini pasti, sudah pasti ini. Oke pecahkan lagi dong. Oke nggak apa-apa ya dipecahin ya. Tampilan 95 ribu langsung pecah sensasional di luar satu juta geng ya. Waduh waduh waduh gila gila gila ini mah baru juga bilang tadi ya. Ini kenapa makanya gue bilang ini ini alasannya nih ya. Situs paling gacor ya. Situs paling gacor. dan nah, nomor satu jenis gue geng ya. Nih, lihat aja nih. belum belum berapa menit aja ini baru berapa menit aja langsung dikasih sensasional di luar satu juta. Gila nggak tuh? Huh? Ini kalau udah dapat gini apa gue sudahi saja nih videonya ya. Tapi kayaknya enggak dulu lah gua nggak enggak permasalahin gua itu menang berapa, guys. Ya ini gua mau buktikan ke kalian semua kalau di sini itu bisa menang, guys. Ya? Bisa up bisa kredit kalian itu bisa up gitu. Kalian bisa profit di sini. Dengan dengan gimana ya pola-pola gacor yang ada ini gua bawain buat kalian semua ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke spintur buat 10 kali 10 kali lagi. Okay. Jadi ya enggak masalah. Enggak masalah sudah profilnya berapa yang penting polanya guys ya. Polanya gua bawa ini. Ya. Dan buat kalian semua yang memang mau contoh pola gua silakan ya. Enggak mau juga enggak apa-apa tidak ada pemaksaan apapun di uh, di video, video ini. Jadi buat kalian semua yang mau nyontoh, uh, mau contohin silakan ya. Nanti siapkan sediakan kertas tempul pengele ya. Jangan lupa sih cangkir kopi nyantul nyantui kita bagi-bagi pola ya kalian catat polanya ya dan budayakan jangan di skip-skip videonya ya kalau nanti kalau skip-skip kelewatan satu pola saja pola kalian tidak akan bekerja ya jamper lagi kali 100 ya oh, gila anjir anjir-anjir kali 100 tidak nyantol geng ya waduh-waduh tuh kalian lihat tuh ya pola yang gue bawa kan, nih lah, langsung kepanggil kali 100 nya tapi sayang banget tambahnya tidak mendukung ya tambahnya tidak bersahabat waduh sayang banget Nah itu tuh ya gua udah buktikan ini nih ya jadi kalau polanya kalian ikutin yang mudah-mudahan di di kaliannya tampilnya bersahabat ya ini lagi sialnya di gua mungkin tampilnya tidak bersahabat tapi nggak apa-apa ya mudah-mudahan di kalian tampilnya bersahabat ya jadi nyantol kali kalian an langsung auto Max win kalian semua amin amin amin ya karena gua di sini tujuannya mau kalian itu profit juga mau kalian semua tujuan juga ya oke okay ujilah kali 100 tadi kalau saja nyantol guys siapa Aduh gila udah jackpot berapa tadi kalau kali 100 tuh oke okay, oke okay, kali 100 lagi dong waduh di sini waktu yang tepat ini nih. ini waktu yang tepat dijatuhin kali 100 tapi tidak dijatuhin ya Waduh Waduh Waduh tapi apakah di pola ini dijatuhin kali 250 nya bisa jadi ya tapi nggak tahu ya mudah-mudahan Oke ini udah profit segini tapi belum diledakin lagi ya belum diledakin lebih-lebih lagi gitu Oke ayo dong ke ayo dong ke peternya sudah bersahabat tapi tambahnya masih belum ayo ke di dukung oke okay. Oh ya yeah. buat kalian semua ya buat kalian semua ya ini gua ada grup telegram guys, Yang gimana grup ini diadminkan langsung oleh retro 777 ya jadi buat kalian semua yang mau join jepret lagi jopret lagi wah perkalanya rame tapi kakak cantol ya jadi, jadi buat kalian semua yang mau join ini nanti gua letakin juga di kolom komentar kalian bisa klik join ke grup telegramnya Di sana itu ada uploadan ada updatean pola satu kali 24 jam ya jadi Uh, mudah-mudahan pola yang di update sana itu bermanfaat bagi semua bawa cuan bawa profit juga buat kalian semuanya jadi sudah banyak dukungan sudah banyak support juga dari uh, untuk kalian semua eh uh, kalau main game itu ya ada trik mainnya gitu ya jadi silakan di join nanti linknya gue letak ini kolom komentar kalian bisa join ya Oke okay, ini kalau sudah begini ceritanya ini gue nggak bakal lama-lama lagi sih di sini ya. Soalnya kita udah profit ya dan biasain kalau udah profit itu langsung tarik dana guys ya. Supaya akun kalian itu tidak terdeteksi, uh, tidak terdeteksi kemenangannya nanti bisa disedot uh, kemenangan kalian ya. Jadi kalau menang itu langsung lakukan tarik dana amankan duit kalian ya. Oke okay lah, ini gue sudah profit banget ya. Gue mau caw, takut disedot ya. Thank you banget buat semua yang sudah nonton. mudah benar rezeki besar selalu mendampingi kalian guys. Sekian olah tckp hari ini, alias.